Selamat malam, eh, selamat malam bang Gan. <laughs> Tidak, bapak. Kita kali ini akan menyuarakan suara, suara rakyat, suara kita semua. Tidak, Karena BBM rakyat. naik, semua menjadi naik. Oh, iya. Nasi goreng oh, iya. naik, makanan naik. Kita jadi bingung, makanya kita harus suarakan bingung. keadilan. Oke, siap? Are you ready ready? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap kelandilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang di jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bongkar.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 itu jawaban yang kami terima Oke okay. Ternyata kita harus ke jalan Robohkan setan yang berdiri mengangkat Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongka, oh, oh, ya, oh, ya, oh, ya, bongka. Oh, oh ya oh ya oh ya bongkar Oh, oh ya oh ya oh ya bongkar Menindasang serta Banyak lagi Teramat banyak untuk disebutkan Boy hentikan Hentikan jangan diteruskan Kami muat Dengan ketidakadilan yang keserakan o oh, oh, oh. ayo kita bersuarakan darah perjuangan untuk menyuarakan suara rakyat akibat semuanya mahal banyak-banyak pejabat dan koruptor kita harus suarakan kebenaran, jangan takut. Oke, okay, Are you ready? Ready. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bunga. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bunga. Oh, oh ya, oh ya. Oh, ya cita-cita sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya orang tua pandang